saja faktor yang mempengaruhi daya tarik interpersonal itu sendiri Berikut ada 8 faktor penting yang mempengaruhi daya tarik interpersonal Yaitu ada kedekatan, proximity, keakraban, familiarity, kesamaan, similarity, daya tarik fisik, kemampuan, tekanan emosional, muncul perasaan positif, dan juga kesukaan timbal balik Yang pertama ada kedekatan Persahabatan lebih mudah tumbuh di antara mahasiswa yang duduk berdampingan. Kedekatan fisik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pilihan persahabatan. Orang yang memiliki kesempatan paling sering kita jumpai, seakan mungkin menjadi sahabat, sesuai dengan persepsi pertukaran sosial. Selanjutnya ada keakraban. Salah satu alasan kedekatan dapat menimbulkan rasa senang karena kedekatan dapat menimbulkan keakraban. Karena keakraban terjadi karena familiaritas efek eksposur semata-mata. Itu menyebabkan semakin sering suatu individu mengalami eksposur suatu stimulus, semakin besar kecenderungan kita dalam menyukainya. Berikutnya ada kesamaan. Kesamaan geografis, nilai-nilai, sikap, dan kepribadian merupakan hal yang menentukan ketertarikan untuk mengembangkan hubungan lebih lanjut. Seperti hubungan menuju persahabatan atau percintaan. Selanjutnya ada daya tarik fisik, yaitu menjadi salah satu faktor yang penting karena penampilan fisik adalah sumber informasi yang tampak dan sangat cepat mudah didapat. Selanjutnya ada kemampuan, yaitu ketika orang lain memberikan ganjaran atau konsekuensi positif pada kita, maka kita cenderung ingin bersama dan menyukainya. Mereka dapat membantu kita dalam menyelesaikan masalah, memberi nasihat, dan sebagainya. Penelitian bah mengatakan bahwa orang yang paling disukai adalah orang yang memiliki kemampuan tinggi dan juga dapat berbuat salah. Selanjutnya ada tekanan emosional. Bila orang dalam situasi yang mencemaskan dan menakutkan, ia cenderung menginginkan kehadiran orang lain sehingga timbul rasa suka dan daya tarik pada orang tersebut. Penelitian mengatakan bahwa semakin tinggi rasa cemas atau takut dalam diri seseorang, semakin besar kecenderungan untuk berafiliasi dengan orang lain. Selanjutnya muncul perasaan positif, di mana cenderung tertarik dan suka dengan orang yang kehadirannya berbarengan dengan hadirnya perasaan positif. Meski perasaan positif tak berkaitan dengan perilaku orang tersebut, maksudnya kita cenderung menyukai orang-orang yang kita temui di lingkungan yang menyenangkan. Berikutnya ada kesukaan timbal balik, yaitu semua merasa senang ketika disukai orang lain atau diperhatikan oleh orang lain. Hal ini cukup menimbulkan ketertarikan tanpa harus ada kesamaan. Berikut adalah prinsip dari daya tarik interpersonal. Prinsipnya, semakin kita tertarik pada seseorang, maka akan semakin besar pula kecenderungan kita untuk berkomunikasi dengan orang yang kita sukai tersebut. Lalu apa sih peran dari daya tarik interpersonal ini sendiri?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 Sekian penjelasan tentang daya tarik interpersonal dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.